Tentuhan untuk sebuah Aku menyetori seluruh bumi Dan membuka jalan menuju mata Bukankah tempat ini seharusnya sebuah oasis? Pertubuhan untuk sebuah. Victory!